channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai ornamen-ornamen ini yang terbuat dari rotan. Saya terinspirasi dari floral designer favorit saya yaitu Hitomi Gilliam Dia itu sangat kreatif sekali dan saya sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah menginspirasikan banyak ide-ide kepada saya. Jadi, cara membuatnya ini saya belajar dari beliau. Nanti saya akan taruh linknya di kolom supaya teman-teman bisa melihat langsung karena beliau mengajarkan bagaimana membuat ornamen ini. Ornamen ini, itu sebetulnya terbuat dari rotan ya. Dia bilangnya Midolino, tapi kita di sini juga ada, namanya rotan. Rotan yang dikasih kawat, lalu diprintir diikat pakai kawat halus lagi, lalu saya tutup dengan rafia. Ya. Jadi ini sudah saya gulung-gulung kalau dilihat dari samping seperti ini. Ya. Jadi dia ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ini saya pakai dua vas keramik. Yang memakai foam di sini, mula Mula saya kasih daun dulu, ya. Daun pilo ini yang sudah saya kasih e, kawat. Ya, kita taruh daun pilonya di sini. sini satu. Lalu di sini satu. mengarah ada yang ke depan, ada yang ke belakang lalu satu lagi saya taruh di sini yeah. bunga yang saya pakai di sini adalah bunga gebra mini gebra yang sudah saya kasih kawat ya yeah. coba kita lihat saya akan coba taruh di tengah ya yeah kita potong dulu sangat uh, seru sekali, mengasihkan sekali kalau kita bikin jiuka itu dengan macam-macam ornamen ya kita bisa bermain satu saya taruh di vas yang satunya jadi satu di luar satu di dalam tapi dari depan dia kelihatan satu satu saya taruh di sini ya oke ya jadi satu di depan vasnya bunganya satu di belakang seperti ini kalau lihat dari samping ya mungkin saya akan pakai tiga karena jaraknya jauh saya coba pakai tiga di sini Karena bunganya juga tidak terlalu besar, maka bisa kita pakai tiga di sini. Oke, okay. saya akan taruh di sini. Iya. Yeah. Oke, okay. seperti ini ya. Lalu saya akan kasih celosia. Sini saya ada celosia kuning yang matching dengan. Ornamennya, warna ornamen rafianya, saya taruh di sini. Oke, okay. di satunya juga saya akan taruh. Kita kasih di sini. Celusia kuningnya. Iya. Udah ada celusia kuningnya. Saya akan kasih kontrasnya ya saya punya lucu sekali mini rose cantik sekali mini rose nya kita coba pakai mini rose nya di sini ya iya jadi, yang belakang si gebranya ini Hanya ngintip-ngintip aja Ya, tampak dari depannya Oke Saya akan kasih lagi mini rose -nya ini Di sebelah sana Sedikit aja Karena saya mau yang dominannya itu ada di tengahnya Iya. Saya akan kasih sedikit asirainya yaitu solidago untuk mempermanis solidago. Kita taruh di sini. Ini udah penuh dengan ornamen kita usahakan dia smile sama kita supaya nutupin mekanis-mekanisnya. Lalu di sebelah sana juga saya akan taruh sedikit di sini. Iya. Oke. Okay. Mungkin di belak belakang saya juga akan kasih sedikit ini ya, iya, sudah selesai ya. Karena ini ornamen-ornamennya begitu dinamis sekali, saya tidak kasih dramanya lagi karena dia sendiri sudah membentuk drama di sini ya. Jadi, ornamennya itu sudah. Luas sekali, ke kiri, ke kanan Maka dari itu, saya pakai bunganya konsentrasi di tengah Ini dua fas, tapi seolah-olah kelihatan satu Saya taruh bunganya di tengah, jadi menyatukan dua fas seperti satu Dan bunganya hanya di tengah aja Teman-teman, jika suka dengan channel saya, silahkan like, share, dan subscribe